Para penonton, uh. bapa-bapa, ibu-ibu sekalian. <laughs> <lah>. <laughs> Hello semua, welcome to Mr. Mat channel. Jadi kali ini aku berburu Malas sudah aku kurapak kurang putih. Semua kurapak Melayu, antam tak takamu. Jadi hari ini santai saja video kali ini sebab aku uh, try ini Omi Omi TV. Bagaimana kita ni berkurapak sama jalan mak dalam Manila. Ok guys, ikuti ni channel Tapi sebelum tu Sebelum kamu ikuti ni video saya ni Kamu subscribe, like Tekan notifikasi Button ah. Harap-harap ah, kamu ah, Apa Ikuti ni video Video saya ni Ok, stop dulu Kita ambil Malaysia lah. Hello. Ya, bang. Bang. Ya. Yeah. Hello, bang. Hello. Kon konten konten ke? Ya, biasalah. Ah, uh, saya masuk konten ni ah. Oh, sama lah Dari mana ni? Dari Johor. <laughs> Hello Aikum, Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah wala, bang. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabah. Dari mana ni? Dari mana ni? Saya dari Johor bang. Oh, dari Johor. Oh, jauh. dari Johor. Jauh. Jauh bang. Tak apalah. Kita cari kawan biar jauh-jauh bang. Baru orang tak kenal. Macam-macam <laughs> Macam-macam dia -macam, minggle macam -macam, ni. Hello? Macam-macam Ya, yeah, gitulah. Dalam gelap pun ada. Dalam gelap pun ada. Macam-macam. Ya, betulah. Masa <laughs> Oh, dari mana? Halo. <laughs> Halo, Bang. Ya, dari mana? Dari Sabah. Oh, Sabah. Sama lah kita. Sabah di mana tuh? Eh, uh, Kudat, Bang. Saya sini Papar. Main apa kamu tuh? PUBG kah? PUBG, Bang. Oh, bang apa Abang main game apa? Ya, eh, saya ML. Ikuti oh. siapa punya channel lah. Saya saya post ni di, di YouTube ni Coba bang tap nanti saya cari. Ah nanti kamu carilah. Uh... Oh, kamu tap itu, uh, kamu jumpa lah nanti itu saya punya channel. Okay, okay. nanti saya follow. Okay okay. Pack pack kamu sana. Ok, Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai <laughs> hello. Halo, welcome to my channel Ya, yeah. welcome, welcome Dari mana, welcome. dari mana? Dari Kedah Oh, jauh di Kedah Sudah mengarut lah, <laughs> ini Pkd, pkd, sekedah apa-apa semua hello. Hello. Apa kabar? kes Covid di macam mana oh, Macamani? Covid di sini uh, masih lagi terkawal. Saya? Oh, begini, saya buat konten untuk YouTube. Nanti tolong cari saya di YouTube uh, Miss channel lah. Ah, oke. Ah, ya lah. Tampak. Promote sikit. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your time. Stay safe. Hello. Assalamualaikum. Bagusalah, bos. Oh, okay. Dari mana ni? Dari mana? Saya Dari daripada Melaka, bang. Oh, Melaka. Oh, bandara, ana, apa negeri bersejarah. Ramon, eh. Ya, lama. So, sabar, ya, sabar. Bang. Nak buat macam mana. dugaan betul? Ya dugaan ni apa boleh berbuatlah kita kena sapa lah menghadapi. Stop -stop. Abang abang frontliner. Ah eh? uh, kira frontliner lah sebab saya ni di ba di bahagian agensi uh, yang di dalam penyiaran-penyiaran dan juga penerangan. Ha. Oh. Ah. oh. Ah jadi apa ke pasal ni dah tu? Ayalah ah, kira permainanlah. Ah permainan ah. dia tu. Tom saya dengar heboh ah begini banyak orang meninggal Ah se itu semua se ayat dia ya, weh. Ah itulah itu semua ah. Auta saya tu. Dah hmm. mati-mati juga bang. Ah itulah. Ah di YouTube saya. Nanti cari itu saya ah. nanti cari saya nanti. Ah sekejap saya taip sini. Boleh cari saya nanti Oke, okay, terima kasih Thank you for your time Oke okay, bang, sama uh, okay, Jaga YouTube, diri like Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Dari Indonesia ya kak? Oh. Uh, lockdown sudah? Lockdown, satu ribuan ya Baru keluar SOP itu Stream apa ini bang? Bukan, saya tidak stream sekarang Ini rekaman siapa ini? Uh, saya masuk oh, sih, dalam ya, dalam ya. YouTube ini, oke okay, wah kan? apa apa nama ya. channel apa apa channel? Di, ya, saya tap lah, saya tap sini. Oh, oke okay, boleh boleh. atau boleh ini nih subscribe juga? oh boleh boleh. layan layan lah, Mister my channel. nanti tinggal tinggallah. Yes, ya. biar saya dulu. oh thank you thank you. kerja apa? Ya. kita. Nah, hmm. Oh, Raja besok-besok ini Oh kampung enggak? Raja sendiri bang Iya sendiri Oh iyalah buatlah sekarang hmm. sudah mau lockdown lagi Nggak lama 1 Sudah sudah daftar vaksin enggak? Uh. Belum oh. Belum? <laughs> Belum lagi bang Oh iya Kalau mau daftar? ala daftar lah daftar Banyak saluran itu uh, Di vaksin ya, covid.com pun boleh MySejahtera pun boleh tapi yang paling laju ah, iya, yang manual tuh manual. Kalau ada ketua kampung kasih itu yang manual tuh. Borang manual ah, isi Ada sana tok satu video kan dia kasih tahu ini lotos yang balik gitu. Buluk sengit sebelah begini Instagram. Alah. Tidak tidak itu. Mana tuh orang berlakon malah kita tahu. Eh oh, itu itu Bang. Ah, iya. Itu ada Iya betul. Muda ada ada video saya baru, ada satu doktor pakar yang bincang pasal itu vaksin sama Covid tu. Kamu tengoklah nanti. Jangan anu okay. ah. Ah hati-hati okay mana. Okey. Okay. Thank you. Okey. Sama. Okay. Okay. Okay. Ah asal mana ni? Ah saya saya dari Sabah. Okey ke Kelantan? Jauh. Kes meningkatlah sekarang ni. Tak okey sangatlah. Oh, stay safe lah. Ah. Sob ah Sabah okey ah. Uh, lebih kurang juga kita tapi cash di sini tidak sampai empat angka lah tiga angka baru yang Ber... hmm, sama lah tapi nak nak ke seribu lah oh. hampir hampir mungkin itu uh, keputusan sob dia baru sampai kan uh, mungkin oh. itulah dia meningkat halo halo itu bela itu bel ya ya channelnya apa Ah, subscribe to Mr Ma channel. YouTube ke Facebook? YouTube YouTube YouTube. Oh, ah nanti saya akan post ah, selepas ni. Ah, ni Okey dah bau. Okey okey okey. Bye. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua Ah, YouTuber YouTuber. Hello. <laughs> Baru-baru Baru baik Dari mana? Dari hati Dari hati Aish seh seh Papa, oh, saya nah. kan, bang Oh, jauh senakan Jauhnya ya, itu Jauh Saya hmm. dekat batu empat Kita orang uh, hampir 20 tahun Oh, Mereka, lama, ya. lama oh, 20 tahun ya nanti saya petang saya balik sana. Oh boleh boleh boleh. nanti kita jumpa. Ah. Oh Okey okey. Ni kantoi aku. <laughs> ni dari mana ni? Dari mana? Wei Indonesia lah. Kalau ah. Oh tak sembunyi. Belum, belum, oh. belum panggil lagi. Belum panggil lagi. Oh okey okey. Hello. Woi, Master Ram. Hello. Master Ram, mu. Ah, dia dah dia. <laughs> oh.. lepak lepak lagi Pandemik. ni weh Pandemic ni weh Lepas lepak, wah, anyway. lepak ni Tengah bagus Oh.. Okay, tak main tu Pandemic ni Oh.. Okay main tu lepak Lelak konten Okay Lama tu masuk konten <sighs> Heee, mentah, uh, mentah, mentah It's hmm. channel. Oh, very, very, very It's match, oh. channel. Oh, cantik Ucapan. Nanti kita... ada apa-apa ucapan, ucapan Haa uh, nak ayat awi Lama Hari Raya Mak Azhai dah patung oh. <laughs> Raya oh. lagi apa-apa raya lagi Eh kawan-kawan sebelah, eh, sebelah tu nak cakap apa Eh kawan-kawan sebelah tu nak cakap apa-apa tak? Haa nak cakap ni ayat Main Pak G lah tu Ya ayat G tu <laughs> Boa-boa lah du FF ni Main Pak G pula Boa-boa lah du FF tu mai Pak G lah pula Lo, lo, lo, lo, di Youtube. oh, jangan nak prank, prank, orang? prank, oh, ada hmm. dalam rumah pakai masker, oke, kok, kok, neng neng neng. mana asal mana nih? Asal mana? perak. Oh, perak. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Teruskan usaha untuk prank. Ya. Okay, okay, baik. Ah, okey. Hello. Hello. Pada lepas kita boleh cakaplah. Hello. Assalamualaikum. Eh. Waalaikumussalam. Ah, uh, YouTuber. YouTuber. Ooh. Share, share, share semua. Okay, apa stream. Nama stream Ah, uh, Mr Mac Channel. Mr. Matt Channel. Saya taip ah. Mr. Matt Channel tapi tak ada line ni. Eh. Mr. <laughs> Matt Channel. Oh. Macam mana dengar tengok ni? Ha. tolong share share ya. Ini Mr. Matt Channel. Oh, thank you, thank you. Facebook <laughs> ke? In, uh, YouTube. Facebook YouTube. YouTube ha, yeah, YouTube YouTube. Oh. Uh, Hello. Assalamualaikum. <gulanya> Dari Indonesia? Baik oh. oh, Alhamdulillah Syukur Assalamualaikum Buat uh, konten? Buat konten? Ini rakaman? Ah, rakaman apa? <tuh>. Untuk YouTube channel Apa nama YouTube? YouTube? Mr. Mat channel Mr. Mat channel? Ya yeah, saya type Berapa saja? Saya subscribe bang Ya yeah, masuk konten Okey sebelum apa-apa Apa ada ucapan untuk para penonton? Ah, tak ada lah saya nak ucapkan selamat hari raya lah eh. Selamat hari, hari. hari. Selamat hari. Saya ni gawai, selamat air raya Jaga SOP kan Jangan keluar rumah lah kalau tak ada benda yang penting Kisian oh. dekat Afrol India kita oh. Oh. Kerja apa bang? Kerja oh. apa? Keluar ini kan? Ha? Oh, yeah? okay. Kerja apa? Kerja apa? Saya je-pam yeah. je pam je je Oh selamat petugas, selamat ha. petugas semua ha. Ni yang, yang sebelah ni ada apa-apa masyarakat? Uh, <laughs> jangan risap dadah Ah, yeah. <laughs> okay. ni dia. Dan cakap. Ah. Bagus. Boleh boleh. Oke. Teruskan. Teruskan. Ah, okay. Selamat petugas yeah. ya. Selamat bertugas. Yeah. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hello, Assalamualaikum. Ibu salam. Ibu tadi buat Apa khabar di situ? Oke. Okay. Oke okay, saja, so bang. Oh, ni dari... Bang, Saya dari Sapa. Oh. Sabah mana bang? Oh, Sabah sini da daerah Papar. Hello. Ha, boleh konten YouTube YouTube. Ah, uh, untuk so konten eh? uh, ada apa, apa ucapan untuk penonton? Ada ada ada. Uh, uh. Apa ucapannya? Labai <tik> lagi. Baju ada. merah ucapan tak ada ucapan apa apa-apa ucapan kepada penonton-penonton kepada penonton semoga lepas ni dapat balik raya semoga lepas ni dapat balik raya ha ah, okay. subscribe Mister Mat channel ah Mister Mat channel mesti siarkan apa nama abang punya tu Mister Mat channel ha ya ya Ah, nanti saya akan siarkan. Ini uh, uh, apa? Rekaman-rekaman. <laughs> We, hello. Hello, Bang. YouTuber ya, Bang? Ya, ya. Konten, konten. Masuk konten ni <laughs> YouTuber apa, Bang? YouTuber. Subscribe to Mr. Mat channel. Ah. Wah, ada apa-apa ucapan kepada penonton? Ada, Bang, ada, ada. Ah, oke, okay, oke. Okay dari <laughs> saya dari mana saya dari jakarta jakarta koknya di ya. malaysia? <laughs> malaysia datang melancong. datang melancong ini ini masuk konten ah masuk konten atas <laughs> sudah <laughs> lari je ah apa apa ucapan-ucapan ucapan kepada penonton ucapan apa ucapan atau ucapan hmm okay, ah. maka. sedap makanlah berhati-hatilah selama PKP ni buat semua-semua ha hmm. okay. sedap makan eh. sedap makan makan keropok bang oh jah. hello Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mana? Dari mana? Dari surga. Oh, syukurlah dari surga. Ada anak-ada anak, -anak, anak, -anak surga, alhamdulillah. Tengah makan ke tu? Tak, tengah tengok nama orang yang berdosa. Oh, oh. tengah kuyir. Siapa yang berdosa? <laughs> oh, bagus-bagus. Ini orang yang banyak dosa. Ini, <laughs> <laughs> ini masuk konten ya? Masuk konten. Ah, oh, jangan masuk konten. <laughs> <laughs> Asal mana nih? Asal mana? Asal dari... Dari rahim mak saya. Oh baguslah dari rahim saya pun dari rahim mak saya. Ha. Uh, kalau <laughs> dia tak dari rahim dia dari dari usus. <laughs> oh kalau dari usus itu alien bukannya manusia. <laughs> Nih apa ucapan kepada penonton? Para penonton, ah. bapa-bapa, ibu-ibu sekalian. <laughs> <lah>. <laughs> <laughs> okay, subscribe to Mr. Mac channel. Mr. Mac channel kita masukah? Konten ni. Jangan, jangan, jangan. <laughs> jangan. Mesti, mesti, mesti. Ah, okay. Kawan sebelah tu ada ucapankah? Ah, ada ucapan. Kita bagi ucapan dulu. Kamu orang yang di dunia, jangan buat dosa. Banyak yang Siapa yang buat dosa itu mesti wajib bagi ucapan. Eh? Ah, ah. Yang berdosa itu, sempat-cepatlah bertobat sebelum dunia akan berkiamat. Malu, malu, malu. Tutup. Suara oh, tutup terus. <laughs> tak sakit, kedek. Penang. Aduh, bukalah cepat. Dah amat dah merah dah tu. <laughs> Okey. Ucapan kepada penonton. Silakan. Yeah. Okay. Alright. Abang tak nuju. Ya, yeah, rakaman untuk YouTube. Kenapa abang tak reti saya? <laughs> saya dah cakap pun tadi. Abang. <laughs> abang. Masuk konten eh, Mas biduk, Masuk Mat <laughs> Masuk konten. Nama, nama. Saya tengok Mr. Mr. Mat Channel. YouTube, YouTube. Mr. Mat Channel. Haa. Tengoklah nanti. Mr. Mat Channel. Haa. Okay. Bye. jaga jaga jat. Apa-apa. Jat, jat, jat. dia panggil apa ni? Siapa dia Ui <laughs> Kenapa aku eh, nak tengok? Kisahlah Jadi, apa ucapan? ucapan, ucapan? ada orang yang perlu Orang Siapa? Oh, nak buat saya Tak oh, salah, e ok. Ok Mesti macam ni lagi? Ya, ya, ya. Tengoklah nanti rakaman Oke, okay, uh, rasanya itu saja. Kebanyakan yang skip skip nih perempuan, lelaki, layan sekejap ada yang troll, begitulah uh, apa kita punya uh, konten pada malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, like di Mister channel. Uh, kalau kamu ada cadangan, seperang cadangan untuk uh, saya buat konten, sila uh, komen di bawah di bawah ni. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out. Bye bye.